Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan kalimat syahadat pada tahun 2010 di Masjid Raya Pondok Indah Perkenalkan nama saya Beverly Saat ini saya Alhamdulillah sudah menjadi muslimah Agama asal saya adalah Advent Dan saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur bisa menjadi muslimah saat ini Uh, saya juga ikut bimbingan Alkitab, terus ikut seminar-seminar rohani. Pokoknya, saya aktif sekali di gereja pada saat itu, dan uh, ayah saya juga sangat aktif di gereja. Namun, uh, saya tidak menemukan ketenangan yang sesungguhnya yang seperti dari dalam hati sekali kemudian saya sering melihat tuh teman-teman bermain saya muslim itu jadi kalau misalnya kayak saya mau pergi bersama teman saya yang muslim itu uh, dia sholat dulu di kamar terus saya ngeliat wah ibadahnya enak ya sehari 5 kali sholat sering berjalannya waktu, saya sering semakin sering ber, berhubungan dan berjalan-jalan bersama teman saya yang muslim tersebut di kamar dia itu terdapat banyak buku diantaranya buku-buku hidayah saya senang sekali membaca buku-buku hidayah yang tentang azab-azab uh, uh, yang mana kalau di agama saya sebelumnya hal-hal seperti itu tidak di didetail Islam itu sepertinya lebih detail ya, apa aja diajarkan, adab-adab. Dari situ saya mulai tuh, menda semakin mendalami kitab agama saya sebelumnya. Semakin saya mendalami, semakin banyak pertanyaan. Padahal tadi sebelumnya saya sudah melakukan pendalaman kitab, kan. Semakin kesini, saya justru makin kayak kristis. Kemudian ada yang saya bertanya ke pendeta saya dulu tentang Trinitas. Uh, intinya kita imani saja gitu Itu harus diimani Oke okay, gitu Tapi masih ada yang mengganjal Akhirnya namun saya tidak mendapatkan jawabannya memuaskan Terus saya juga mengalami uh, kebingungan gitu ya Saya uh, jadi kayak kalau sedang beribadah Saya jadi bingung nih <tid> Tidak menemukan ketenangan uh, Katanya Yesus disalib E, menebus dosa umat manusia, sedangkan itu pada zaman zaman dulu. Bagaimana sekarang saat ini saya yang banyak dosa ini e, ditebus ditebus oleh siapakah dosa e, ini semakin bingung. Akhirnya saya men, mempelajari agama Islam. Itu saya belajar Islam diam-diam. Saya juga sambil bertanya kepada pendeta. Uh, pertanyaan, cuman saya lebih tidak menemukan jawabannya di agama saya yang lama Sedangkan kalau di Islam saya selalu menemukan jawabannya Entah itu di Al-Quran atau di buku-buku Seperti bukunya Almarhum Insan Mokoginta Saya juga pernah membaca Itu saya menemukan banyak sekali jawaban Pertama saya mengucapkan syahadat diam-diam uh, Kemudian saya konsultasi kepada burung ngaji saya akhirnya saya memberanikan diri menulis surat isi suratnya itu e, mohon maaf saya tidak bisa berada di agama papa lagi karena saya tidak bisa menerima kalau uh, Tuhan saya Yesus Tuhan itu satu yaitu Allah saya bilang dan yang agama yang mengakui jika Tuhan itu satu yaitu Allah itu adalah Islam. Saya sudah meyakini agama saya sekarang. Kemudian ya udah surat itu saya tinggalkan. Saya tinggalkan begitu saya di meja ruang tabu karena saya takut dimarahin. Kemudian saya pergi hanya berbekal uang 600.000. Terus saya hidup gimana? Akhirnya saya cari kosan. Pokoknya uang saya tinggal sisa sedikit sekali. Sampai dua hari ayah saya tidak mencari saya, tiga hari tidak dicari. Karena memang saya sering nginep di rumah teman. Akhirnya dicari di mana gitu kan. Kamu di mana gitu. Saya bilang ada gitu. Sepertinya orang tua saya belum membaca itu surat gitu kan Saya bilang udah baca suratnya belum, surat apa kata orang tua saya Itu yang di meja Akhirnya pas dia baca uh, agak shock juga sih ya Terus saya disuruh pulang Cuman karena saya tahu ayah saya itu orang yang keras jadi saya gak berani pulang gitu kan Terus bagaimana cara saya bertahan hidup Alhamdulillah saya mempunyai teman e, Waktu itu dia mengajar kursus piano e, Kamu kenapa gak ngajar les private pelajaran aja gitu kan Nah itu saya ngajar-ngajar les private pelajaran Jadi saya e, cari murid untuk diajarkan Kebetulan adalah salah satu orang tua murid saya e, Dia juga muslim Saat dia mengetahui kalau saya mu'alaf Saya kayak diberikan zakat mu'alaf gitu dari situ saya agak bertahan hidup sampai menuju ke satu bulan saya gajian gitu kan Sampai pada suatu hari ayah saya yaudah yuk ketemu gitu kan katanya Bapak mau ngomong Pas saya masuk mobil sampai kerudung, Papa saya marah-marah kan Kamu ngapain pakai kerudung katanya gitu e, Lepas gitu kan Terus saya bilang Enggak saya gak mau lepas orang, orang di kewajiban saya di agama saya yang baru Dari situ mungkin ayah saya ngeliat gitu Oh nih anak Pindah memang karena dari hati dia. Ya udah, akhirnya lambat laun saya pun tetap berbakti pada orang tua saya, tetap berhubung ayah saya juga kan merupakan uh, orang-orang teraktif banget di gereja gitu. Pasti beliau malu gitu kan. Setelah itu lambat laun akhirnya dia sepertinya melunak. Kalau kamu mau di Islam jalanin yang benar. Bahkan setiap saya jalan-jalan dengan ayah saya gitu. Kalau udah jamnya sholat ayah saya malah bilang enggak sholat gitu. Kebetulan ayah saya kan sudah almarhum setahun yang lalu. Saya senang banget gitu dengan perjuangan saya yang bertahun-tahun tetap teguh pada pendirian saya. Saya yakin itu kuncinya kita. Jadi kita nggak perlu takut di, dibuang oleh keluarga, dibenci oleh teman-teman. Jujur pada saat itu saya dibuang, terus orang-orang uh, pada ngeliat saya kayak apa sih kamu pindah ke Islam? Setelah itu Uh, saya bertemu dengan suami saya yang sekarang Dan dari keluarga suami saya Saya banyak mempelajari agama Banyak mengikuti kajian-kajian juga kemudian belajar-belajar Al-Quran saya baca Al-Quran saya pasti masih belum benar banget karena saya merasa ilmu saya selama ini ah kayaknya belum maksimal gitu makanya saya sangat bersyukur sekali bisa menemukan pondok Mualafah Irena Center ini Di sini saya juga uh, bertemu dengan teman-teman yang seperjuangan dan ternyata masih banyak yang lebih berat dari saya sampai-sampai sekarang ini Alhamdulillah saya sudah lulus eh, angkatan ketiga di Pondok Mualafah Irena Center.